US di bearish, hati-hati jika tembus area 1.33850, bias harian pergerakan GBPUS diterlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga GBPUS sedang berkonsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBPUSD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.33850 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.34368. Sekian analisa forex untuk tanggal 2 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212